Oh, masanya, masanya. Ya? Inilah anak berbakti sama orang tua. Jadi, adik ini berapa umurnya? Berapa tahun? Eh, enggak tahu. Enggak tahu. Harus tahu. Enggak tahu. Rasa